Hai hai hai Kehadiran hama monyet memang sangat menjengkelkan bagi para petani Kedatangannya pada lahan pertanian jagung seringkali membuat pemilik ladang kewalahan. Tentu saja karena kesukaan monyet memakan daun dan buah jagung hasil perkebunan Karena itulah banyak cara untuk mengatasi hama monyet pada tanaman jagung yang coba diterapkan Beberapa dilakukan dengan pendekatan alami, beberapa dengan mengusir secara kasar Jika dilihat dari kasusnya, sebenarnya kehadiran hama monyet pada lahan-lahan perkebunan warga juga bukan tanpa alasan. Hutan tempat mereka tinggal dan mencari makan digunduli untuk dijadikan lahan perkebunan jagung. Karena itulah monyet-monyet tersebut nekat mendatangi perkebunan untuk bertahan hidup. Monyet sendiri merupakan hewan pemakan pucuk-pucuk daun, buah-buahan atau organisme kecil lainnya. Mereka datang dalam suatu kelompok dan memiliki jalur tetap selama mencari makanan. Karena itulah jika sudah sekali mendatangi lahan jagung, maka besok dan hari-hari berikutnya mereka akan kembali. Sebenarnya banyak cara unik dan sederhana yang bisa diterapkan untuk mengatasi hama monyet ini. Seperti yang dilakukan petani jagung asal India ini, yang dengan sengaja melepaskan harimau di ladang jagungnya. Eh... Namun, harimau ini bukan sembarang harimau, loh. Kira-kira apa maksudnya ya? Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Setiap hama tentu memiliki musuh alaminya. Demikian pula dengan hama monyet. Musuh alami dari hewan lincah ini adalah harimau, singa, beruang. Namun tentu saja kita tidak bisa memelihara hewan tersebut layaknya memelihara anjing. Seorang petani bernama Srikan Gouda di Karnataka, India, sengaja mengecat anjing peliharaannya dengan motif seperti harimau untuk menakut-nakuti sekumpulan monyet yang menyerang sawahnya. Anjing peliharaan Srikan sebelumnya berwarna orange, sehingga ia hanya perlu menambahkan motif belang di tubuh anjingnya. Srikan mendapat ide ini setelah berkunjung ke utara Kanada, India. Di sana ia melihat petani yang menggunakan boneka macan. Awalnya ia berpikir bahwa itu adalah ide yang konyol. Namun ia mencobanya sendiri dan berhasil. Monyet-monyet yang sebelumnya menyerang sawahnya tak pernah lagi datang karena mengira anjing itu adalah harimau. Ia bahkan sampai memasang poster bergambar harimau agar monyet itu tak datang lagi ke sawahnya. Serikan mengatakan untuk mengecat tubuh anjingnya, ia menggunakan bahan yang tak berbahaya, sehingga tak menimbulkan efek apa-apa untuk anjingnya, karena cat itu akan luntur setelah satu bulan. Cara mengatasi hama monyet pada tanaman jagung memang sebaiknya dilakukan dengan melihat aspek alami, karena bagaimanapun juga mereka adalah makhluk hidup yang ikut bagian dalam rantai makanan. Kehadiran populasi mereka tentu akan menyeimbangkan ekosistem yang sudah terbentuk.